cek cek satu dua tiga oke okay, jadi di video kali ini jadi di video kali ini kita akan membuka yang membuka gold box cuman dikit sih gak banyak-banyak hmm, hasil seminggu gitu <laughs> ya 50 gold box jadi uh, kita lihat nih ada yang dapat SS gak, ya Oh, dapat Anjay, barusan udah oh, dapat dapat Boruto, Boruto si muka jelek. <laughs> Oke, okay, uh, gold kita udah 900 ya, 900 Oke okay, kita buka saja, dapat solid stone, dapat solid stone, lumayan, dapat alloy, alloy apa alloy? We alloy. <laughs> Oke, okay, dapat Heaven Training School, lumayan. Dapat Kakashi, oh ya, yeah. uh, butuh satu cut lagi ya, satu kartu Kakashi lagi nih. Lumayan satu kartu lagi nih. Ntar kita dapat ninja SK. Kakashi itu lumayan, lumayan dapat 10C Huh, oh, lumayan anjo lah <laughs> Oke, okay. oh tinggal dikit lagi, anjay, Kak. Gak, nah, uh, apa? gak kerasa sih ya, gak kerasa kalau uh, Membuka ma gitu Harusnya kan Kayak si Winda tuh seribu, eh. gila 1000 <laughs> gold box dibuka Harus habis 8 juta Wih, dapat si pet Sarira, mantap lumayan, Itachi Skret. Ayo dong, mau kekasih nih ini mau kekasih nih mau kasih mau kakasih kasih wih dapet triple dapet gearnya gear attack lumayan bos Wah, oh, oh enggak dapet tobi, tobi a tobi, tobi buat apa sih saya kalau mau rr nih ya tinggal ninja Kakasi sama kebutuh doang sih kebutuh yang S tapi ya bukan yang B gitu lumayan dapet exp exp go broken stone <laughs> broken stone lagi wow 100 god lumayan Gol kita udah 1000 ya ntar lah udah 5000 kita gacha lagi bos habis ternyata habis habis habis kita pakai dulu nih ya uh, gear girnya yang belum kebagian gitu saya ini mau pake ya mau pakai si mitsuki ini nih tapi elemennya air, bos, dan juga apa ya, kayak kayak kayak kurang gitu. Kalau elemen air nggak sakit sih, tapi bakal sakit uh, jurus-jurusnya aja belum oh, belum ada yang cocok gitu. Aneh itu ya, sunade, sunade, <laughs> onoki. Salutnya aneh ada di gen kaku sama gen kaku udah di apa jadi geng tumbal tumbal ke Minato. <laughs> Oke okay deh yang mungkin sampai di sini saja video dari saya bye bye.